Sinar tipis darah merah melesat melintasi langit. Selanjutnya, itu tampaknya merobek ruang dan menghilang di dalamnya dalam sekejap. Pada saat ini, mata semua orang terpaku pada wajah Suzong yang secara bertahap menegang. Mereka bisa melihat kehidupan dengan cepat menghilang dari mata merah yang terakhir dan kengerian yang berkepanjangan di dalam diri mereka. Bagaimana bisa darah mengalir di dahi Suzong saat dunia di depannya mulai menjadi gelap? Tatapannya yang goyah melihat tangan pemuda yang terangkat itu dari kejauhan. Bahkan pada saat ini, dia tidak dapat menerima kebenaran. Lindung benar-benar merobek bidang energi yang dia gunakan untuk maju ke tahap samsara dan secara paksa memberikan pukulan fatal. Medan energi dari sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak tahap kematian mendalam seperti dirinya tidak akan bisa menembus. Namun, serangan Lindung telah berhasil menghancurkannya dengan mudah. Itu, serangan apa itu? Orang ini, masih menahan Hu. Adegan di depan mata Suzong dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Tubuhnya membungkuk dan akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk di depan banyak pasang mata yang sangat terkejut. Aku benar-benar, belum, setelah kata-kata terakhir ini terdengar di dalam hatinya. Kesadaran Suzong benar-benar menghilang. Seorang komandan iblis perkasa telah meninggal. Seluruh Deep Lightning Mountain menjadi benar-benar sepi saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi itu tidak mampu menerbangkan atmosfer beku di gunung yang berantakan. Suzong sudah mati, banyak pasang mata menatap sosok yang telah runtuh saat pupil mereka sedikit melebar. Ini adalah komandan iblis Deep Lightning Mountain. Apakah dia benar-benar dihabisi oleh pemuda manusia yang bernama Lindung dengan cara seperti itu? Bagaimana ini terjadi? Beberapa orang bergumam, ini setelah semua salah satu dari delapan komandan iblis besar dari wilayah Perang Bis. Meskipun kekuatan Suezong tidak menonjol di antara delapan komandan iblis besar, ia masih seorang komandan iblis yang memerintah wilayah yang besar. Hampir tidak ada orang di wilayah Perang Bis yang bisa mengalahkannya. Semua orang bisa membayangkan betapa mengerikannya keributan masalah ini akan menimbulkan dalam wilayah Perang Bis ketika berita itu menyebar. Seluruh gunung benar-benar sunyi, darah segar masih menetes dari ujung jari Lindung saat dia perlahan menurunkan tangannya. Wajahnya tampak sangat pucat, serangan sebelumnya adalah penggabungan kekuatan dua simbol leluhur di tubuhnya dan sejumlah besar darah esensi. Karena itu, sangat melelahkan baginya. Namun, Lindung tidak punya pilihan. Meskipun Lindong sadar bahwa membiarkan Suzong melahap saudaranya hanya akan memberinya kesempatan 30% untuk berhasil maju ke tahap samsara. Lindong tidak berani mengambil risiko seperti itu. Setelah Suzong berhasil maju, situasinya akan sangat berbeda. Meskipun duo Lindong tidak akan mati, itu akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Nyala api kecil khawatir ketika dia melihat kulit Lindong dan buru-buru bertanya. Lindong dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan berbicara ketika wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok cahaya bergegas dari jauh. Yang terakhir mengulurkan tangannya dalam upaya untuk mengambil tubuh Suzong. Kamu mencari mati. Lindong menjerit dingin. Dia meringkuk dua jari dan hendak mendorong mereka lagi. Sosok ringan itu jelas menyaksikan serangan jari yang sangat menakutkan dari lindung dari sebelumnya. Karena itu, dia takut menyaksikan pemandangan ini dan tubuhnya yang bergerak maju berhenti. Pada saat ini, Little Flame juga bereaksi. Yang terakhir mengeluarkan raungan marah saat dia maju ke depan dan angin telapak tangan yang ganas menabrak sosok cahaya. Bang, angin kencang menggelegar sementara Little Flame buru-buru mundur beberapa langkah. Sosok cahaya diturunkan menjadi Kinsi. Ku, huh. mata Lindong dingin. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan mayat pencabik langit bergegas. Itu muncul di depan Kinsi dan memblokirnya. Apakah kamu berencana untuk membalas Suzong? Lindong menatap Kinsi dan perlahan bertanya. Kinsi tertawa datar setelah mendengar ini. Matanya dipenuhi dengan kewaspadaan dan ketakutan saat dia melihat Lindong. Kematian Suzong juga sangat mengejutkannya. Karena kekuatannya mirip dengan Suzong, itu berarti bahwa Lindung memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Selain itu, masih ada mayat Sky Devoring yang membuatnya sakit kepala besar. Dia dan Suzong sama-sama tidak memiliki banyak persahabatan untuk memulai. Alasan dia membantu adalah karena persyaratan dermawan yang ditawarkan Suzong. Namun, Suzong sudah mati dan tidak ada lagi makna dalam transaksi itu. Tidak ada gunanya baginya untuk menjadi musuh dengan Lindong yang merepotkan ini. Apa yang dikatakan saudara muda Lindong? Tidak ada persahabatan yang mendalam antara Suzong dan aku dan aku tidak punya alasan untuk membalasnya. Petik 2. Si tertawa, matanya berkedip ketika dia melirik mayat Suzong dan berkata, Hanya saja aku ingin melakukan transaksi dengan adik laki-laki Lindong. Mengapa kamu tidak memberikan mayat Suzong ini kepada aku? Petik 2. Mata Lindung menyipit saat dia menatap Kinsi. Yang terakhir tersenyum menatapnya, wajahnya tampak sangat licik. "Maafkan aku, aku khawatir aku tidak bisa menerima permintaan ini." Lindung tersenyum lemah. Setengah lainnya dari warisan darah esensi yang dibutuhkan api kecil ada di tubuh Suzong. Meskipun warisan darah esensi telah disempurnakan oleh Suzong, Lindung memiliki sarana untuk memaksanya keluar. Ekspresi Kinsi sedikit berubah saat dia tertawa datar. Adik Lindong, mengapa kamu tidak memikirkannya? Tidak pernah buruk untuk berteman dengan orang lain di wilayah Perang Buas ini. Petik 2. Apakah saudara Kinsi tidak ingin berteman dengan aku? Tanya Lindong dengan setengah tersenyum. Sudut mulut Kinsi bergerak-gerak. Dia kemudian melirik Sky Devouring Course, yang berjarak kurang dari selusin langkah darinya. Setelah itu... Dia dengan waspada menatap Little Flame. Tubuhnya akhirnya santai perlahan saat dia berbicara dengan suara agak kering. Bagaimana mungkin, raja ini terlalu senang berkenalan dengan saudara Lindong dalam pertarungan ini? Petik 2. Lindong tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan Burning Sky Calderon terbang keluar dan menghisap mayat Suzong ke dalamnya. Kinsey hanya bisa diam-diam mendesah saat melihat ini sebagai kekecewaan melintas di matanya. Lindong melihat ekspresi ini dan merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Apakah Kinsi ini juga tahu tentang setengah dari warisan darah esensi dalam tubuh Suzong? Namun, Kinsi adalah bagian dari suku singa, tidak mungkin baginya untuk menyerap dengan sempurna warisan darah esensi, bahkan jika ia berhasil mendapatkannya. Suasana yang awalnya tegang di deep lightning mountain tiba-tiba santai setelah hilangnya mayat Suzong. Centong dan yang lainnya bertukar pandang setelah melihat ini. Segera setelah itu, mereka berlutut dengan satu kaki. Beberapa penjaga di Lightning Mountain di belakang mereka ragu-ragu sejenak sebelum berlutut sambil merasa sedikit tersesat. Jelas, kelompok lima pria centong memiliki pengaruh besar di Deep Lightning Mountain. Jenderal Ian, silakan menjadi komandan. Teriakan rendah dan dalam menyebar di Deep Lightning Mountain. Para penjaga Deep Lightning Mountain juga bergema setelah mereka dan tangisan menggema di langit. Banyak orang dari Deep Lightning Mountain tertegun ketika mereka menyaksikan adegan ini dengan sedikit cemas. Apakah Deep Lightning Mountain mengubah pemilik? Mengsan dan Jenderal Tian'e juga agak panik. Namun, kematian Suzong telah membuat mereka kehilangan semua keberanian mereka. Tak satu pun dari mereka yang berani menyuarakan keberatan. Gemuruh. Suara gemuruh tiba-tiba muncul dari bawah Deep Lightning Mountain pada saat ini. Segera setelah itu, semua orang melihat toren hitam metalik yang mengeluarkan aura ganas yang menggoncangkan bumi saat menyapu. Itu adalah Tiger Devouring Army. General Yan. silakan menjadi komandan. Tiger Devouring Army tiba-tiba berhenti ketika masih agak jauh dari puncak gunung. Setelah itu, mereka berlutut dengan satu lutut di tanah. Tangisan tertib mereka seperti raungan harimau jatuh. Beberapa ahli Deep Lightning Mountain yang masih ragu akhirnya mengertakkan gigi dan berlutut bersama kerumunan besar ketika Aura Tiger Devouring Army menyapu. Jenderal Jendralian, silakan menjadi komandan. Para pemimpin dari berbagai faksi yang berada di dalam wilayah Deep Lightning Mountain juga menyadari situasi saat ini setelah menyaksikan adegan ini. Dengan kematian Suzong. Satu-satunya di Deep Lightning Mountain yang paling cocok untuk menjadi komandan iblis adalah api kecil. Karena mereka tidak dapat mengubah hasil ini, lebih baik untuk segera membangun hubungan yang baik dengan komandan iblis baru ini. Kalau tidak, hidup mereka akan menjadi jauh lebih sulit di masa depan. Lindong menyaksikan adegan akbar di depannya saat sebuah senyum muncul di wajahnya yang pucat. Dia adalah manusia, terlepas dari seberapa kuat dia. Itu sangat sulit bagi orang-orang dari Deep Lightning Mountain untuk menerimanya sebagai panglima iblis yang baru. Terlebih lagi, dia tidak menyukai posisi seperti itu sejak awal. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika posisi ini bisa diambil oleh Little Flame. Karena itu, dia hanya bisa melihat ke arah api kecil dan mengangguk. Flame kecil ragu-ragu sejenak setelah melihat ini. Akhirnya, dia setuju. Deep Lightning Mountain adalah faksi yang cukup bagus. Akan sangat bermanfaat bagi mereka jika dia bisa mengendalikannya. Ketika mereka dibebankan kembali ke wilayah Suan Timur di masa depan, ini mungkin bahkan akan menjadi kartu truf yang relatif kuat. Flame kecil terbang ke langit di bawah banyak mata yang menyaksikan ketika mata harimau menyapu seluruh tempat. Akhirnya, dia melihat ke arah Meng San dan Jenderal Tian E. Apakah kalian berdua akan menyerah? Ekspresi pasangan mengshan sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka ragu-ragu sejenak di bawah jarum yang tak terhitung jumlahnya seperti tatapan di sekitar mereka. Akhirnya, mereka berlutut dengan satu lutut. Pada saat ini, mereka telah kehilangan keberanian untuk melawan. Flame kecil mengangguk setelah melihat ini. Dia memandang ke arah Huomiao, satu-satunya yang berdiri, dan berkata, kamu bisa pergi jika kamu tidak ingin tinggal di Deep Lightning Mountain. Ku betapa mengesankan, Kuo Miao menatap raksasa seperti Little Flame dan mendengus pelan. Namun, wajahnya secara bertahap memerah. Selanjutnya, dia berlutut dengan satu lutut di tanah tanpa sikap angkuh seperti biasanya. Yang mengejutkan Chen Tong dan yang lainnya adalah kenyataan bahwa wanita ini tidak pernah bertindak dengan patuh ketika Suzong menerimanya sebagai seorang komandan. Pada saat ini, seluruh Deep Lightning Mountain telah kehilangan semua perlawanan. Api kecil berdiri di langit ketika matahari mau menyapu tempat itu. Akhirnya, dia melambaikan tangannya yang besar. Tampak sedikit mengesankan. Suaranya yang dalam juga bergema di Deep Lightning Mountain. Tidak ada yang akan berubah di Deep Lightning Mountain. Semua orang akan memegang posisi yang sama seperti sebelumnya dengan pengecualian. Komandan Iblis. Petik 2. Komandan Selamatian, tak terhitung orang yang menundukkan kepala saat teriakan teratur dan penuh hormat bergema di seluruh negeri dengan cara yang megah. Pemilik Deep Lightning Mountain akhirnya berubah di tengah-tengah seruan hebat ini, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1072, Esensi Warisan Darah. Insiden yang terjadi di Deep Lightning Mountain menyebar di seluruh wilayah perang bis dengan kecepatan yang sangat menakutkan dalam tiga hari singkat. Kejutan dan kekaguman yang disebabkan oleh berita ini melebihi harapan semua orang. Seluruh wilayah Perang Bis juga meletus sebagai hasilnya. Bagaimanapun, kematian seorang Komandan Iblis tidak sering terjadi di wilayah Perang Bis. Meskipun Suzong tidak dianggap luar biasa di antara delapan Komandan Iblis besar, dia masih seorang Komandan Iblis. Selain itu, ada banyak orang kuat yang berusaha menantangnya selama bertahun-tahun. Namun, mereka hanya menjadi titik bercahaya di halo di atas kepalanya, memungkinkan reputasinya tumbuh dan kekuatannya meningkat. Namun, komandan iblis ini, yang telah memegang gelar itu selama lebih dari satu dekade, tiba-tiba terbunuh. Selain itu, itu bukan prajurit yang kuat dari wilayah perang bis yang membunuhnya. Sebaliknya, itu adalah manusia, oleh karena itu. Berita ini secara alami menyebabkan keributan yang cukup besar ketika menyebar Bahkan, banyak pejuang yang kuat merasa pahit Seorang manusia benar-benar berani bertindak begitu sombong di wilayah perang bis mereka Namun, kali ini, tidak ada yang mencoba menemukan masalah dengan lindung Seperti yang mereka lakukan ketika lindung mengalahkan Cao Ying Lagi pula, individu kuat yang bisa membunuh komandan iblis adalah keberadaan yang langka di wilayah Perang Bis. Tentu saja, kegemparan besar ini secara alami menarik perhatian faksi kuat di wilayah Perang Bis, yang banyak di antaranya tidak kalah dengan Deep Lightning Mountain. Beberapa orang ingin bertindak, tetapi mereka akhirnya menekan keinginan mereka. Itu karena Komandan Iblis Deep Lightning Mountain saat ini bukan manusia. Sebaliknya, itu juga binatang Iblis yang kuat. Itu jelas keputusan yang bijaksana untuk lindung untuk meminta Little Flame untuk mengambil posisi Panglima Iblis. Meskipun dia cukup kuat, dia belum mencapai tingkat di mana dia bisa menjulang di atas orang lain. Karena itu, dia harus sedikit menurunkan nada di tempat seperti ini. Lagi pula, dia sangat sadar bahwa jika dia mengambil posisi sebagai Komandan Iblis, tidak hanya ahli paling kuat di Deep Lightning Mountain yang menolak untuk tunduk, tetapi juga kemungkinan bahwa Komandan Iblis lain akan memimpin pasukan mereka dan menyerang Deep Lightning Mountain hari berikutnya. Namun demikian, Deep Lightning Mountain jelas menjadi pusat perhatian selama periode waktu ini. Untungnya, tidak ada perubahan mendadak ke Deep Lightning Mountain setelah pemiliknya berubah. Selain fakta bahwa Komandan Iblis berubah, gunung yang tenang tetap damai seperti sebelumnya. Mengikuti arus waktu Sepasang mata yang mengamati dengan cermat gunung cahaya dalam, mulai menarik karena kesunyian yang biasa ini. Namun, hanya mereka yang memiliki akses ke informasi istimewa yang tahu bahwa badai sedang terjadi secara diam-diam. Di wilayah Demon, terutama wilayah perang bis yang sangat kacau ini, bukanlah tugas yang mudah untuk mencari perdamaian. Gunung Petir yang dalam, lindung duduk di atas batu di gunung yang tenang di belakang. Mayestik Yuan Power berkeliaran di sekitar tubuhnya. Ini mengikuti napasnya. Berubah menjadi banyak naga nagaki sebelum mereka meluncur ke lubang hidungnya. Aura lindung menjadi semakin tenang saat Yuan Power mengalir ke dalam dirinya. Tampaknya ada samudera yang tak berujung seperti aura di bawah ketenangan ini. Swoosh! Suara angin deras muncul agak jauh. Selanjutnya, tubuh kekar yang dikenalnya mendarat. Lindong membuka matanya sebelum dia melihat api kecil muncul di sampingnya. Selama periode waktu ini, Little Flame telah berhasil secara bertahap mendapatkan kendali di Lightning Mountain. Selain wajahnya yang awalnya menakutkan, sekarang ada aura yang sedikit berwibawa. Kamu harus menyelesaikan semua masalah dalam Deep Lightning Mountain. Apakah aku benar? Lindong menatap Little Flame dan tersenyum bertanya. Meskipun sebagian besar jenderal besar di Deep Lightning Mountain memilih untuk tunduk setelah kematian Suzong, masih ada beberapa orang kuat yang tetap setia kepada Suzong. Karena itu, beberapa kekacauan terjadi selama 10 hari ini. Namun, Little Flame sepenuhnya menghilangkan pembuat onar ini dengan cepat dan hampir tidak ada rumor yang muncul. Dengan bantuan kelompok centong, jelas bahwa Deep Lightning Mountain secara bertahap jatuh di bawah kendali Little Flame. Bagaimanapun, reputasi yang terakhir di Deep Lightning Mountain hanya kalah dengan Suzong Sekarang Suzong sudah mati Itu wajar bahwa api kecil menggantikannya Ini sepenuhnya dibenarkan Lagi pula, mencoba merebut posisi orang lain tidak dianggap sebagai tindakan menjijikkan yang terlalu berlebihan di wilayah iblis Tempat ini menyembah kekuatan di atas segalanya Jika kekuatan seorang komandan lebih rendah dari bawahannya itu wajar baginya untuk digantikan olehnya. Aye, flem kecil mengangguk, dia membuka bibirnya dan tersenyum. Mengsan dan Tian E kemungkinan memiliki beberapa keinginan pemberontak di hati mereka. Namun, mereka tidak akan berani melakukan apapun untuk saat ini. Aku akan meminta kelompok centong untuk mengawasi mereka. Jika mereka berani menunjukkan sedikit saja kesetiaan, aku akan bisa menghilangkannya. Petik 2, Lindong mengangguk perlahan, duo mengsan hanyalah omong kosong tikus. Sulit untuk mempertahankan mereka, tetapi juga tidak mungkin untuk menyingkirkan mereka secara terbuka. Karena itu, solusi terbaik mereka adalah menunggu mereka berdua kehilangan kesabaran. Tentu saja, Lindung tidak takut dengan apa yang bisa mereka lakukan. Setelah semua, tanpa Suzong mendukung mereka, Sulit bagi mereka berdua untuk menjadi ancaman bagi mereka Kakak, bagaimana kamu Api kecil menatap Lindong Kondisi yang terakhir sudah benar-benar pulih selama periode penyembuhan ini dan ia tidak lagi tampak lemah seperti sebelumnya Aku baik-baik saja Lindong menggelengkan kepalanya sebelum dia menundukkan kepalanya untuk melihat jari-jarinya Hanya setelah dia maju ke tahap kematian yang mendalam Menjadi mungkin baginya untuk menggunakan darah esensi tubuhnya dan batu leluhur. Untuk menyeimbangkan kekuatan antara simbol ancaman Thunderbolt dan simbol ancestral yang memuaskan. Jelas, kekuatan serangan seperti itu sangat mengerikan. Namun, menggabungkan kekuatan dari dua simbol leluhur yang agung bukanlah lelucon. Sayangnya, tubuh yang kelelahan ini terlalu besar. Di sisi lain, kamu, kamu mungkin cukup kuat. Tetapi kamu kemungkinan yang paling lemah di antara delapan komandan iblis besar saat ini Lindong menatap Little Flame dan berkomentar Little Flame mengangguk, dia mungkin memiliki tubuh bermutasi Tetapi dia masih kurang dalam hal waktu pengembangan jika dibandingkan dengan monster-monster tua itu Karenanya, dia hanya bisa menggunakan beberapa metode lain untuk mengejar ketinggalan Salah satu contoh adalah pewarisan darah esensi Lindong menatap mata Little Flame yang difokuskan padanya. Dia tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Burning Sky Furnace melesat keluar dan membengkak dengan cepat. Selanjutnya, dia pindah dan menuju ke Tungku. Ikuti aku, sudah waktunya untuk mengambil warisan darah esensi. Mayat harimau abu-abu gelap yang sangat besar mengambang di Burning Sky Furnace sementara bau darah yang kaya menyebar darinya. Setelah Suzong meninggal, Tubuhnya sekali lagi kembali ke bentuk aslinya. Lindong muncul di udara. Kedua matanya menyipit saat dia menatap mayat harimau abu-abu gelap. Kakak, darah esensi warisan telah disempurnakan oleh Suzong. Masihkah bisa diambil? Api kecil mengikuti Lindong. Kemudian, dia melirik mayat harimau besar dan bertanya. Mungkin terlalu sulit bagi orang lain. Lindong tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan pusaran hitam muncul. Kekuatan devoring yang kuat menyebar. Apakah kamu lupa tentang simbol leluhur melahapku? Lindong menjentikkan jarinya saat dia berbicara. Usaran hitam bergegas keluar dan muncul di tubuh harimau abu-abu gelap yang besar. Kekuatan melahap dikeluarkan. Itu seperti mulut besar yang menelan harimau kelabu gelap sedikit demi sedikit. Macan abu-abu gelap besar secara bertahap menghilang ke dalam lubang hitam. Sekitar setengah jam atau lebih. Itu benar-benar menghilang dan bahkan tidak ada jejak daging atau tulang. Bersenandung, sebuah lubang hitam tiba-tiba bergerak tepat ketika harimau besar abu abuan itu menghilang. Banyak pilar cahaya energi yang sangat megah dan murni keluar darinya. Melihat dari kejauhan, tampak seperti matahari yang panas dan bersinar. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia mengepalkan tangannya sebelum pusaran hitam itu berubah menjadi cahaya hitam dan kembali ke tubuhnya. Bola berwarna darah seukuran kepala manusia muncul di udara. Saat ini, mungkin bagi lindung untuk mendeteksi riak energi yang sangat murni dalam bola cahaya berwarna darah. Garis darah melekat di permukaan bola cahaya dan itu tampak seperti harimau berdarah yang meraung di langit. Itu memang bagian lain dari pewarisan darah esensi. Ketika Little Flame melihat bola cahaya berwarna darah, kegembiraan muncul di wajahnya. Lindung tersenyum tipis. Meskipun warisan darah esensi ini sepenuhnya disempurnakan oleh Suzong, itu hanya meresap ke dalam dagingnya. Saat ini, Lindong bahkan memperbaiki dagingnya. Oleh karena itu, warisan darah esensi secara alami diperas lagi. Dengan mengandalkan kekuatan simbol leluhur melahapnya, Lindong mampu mengekstraksi darah esensi. Kecuali itu benar-benar bergabung dengan tubuh aslinya. Serap setengah dari warisan darah esensi. Ada peluang bagus bahwa kamu dapat mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna. Lindung memukul bibirnya setelah dia menyebutkan hal ini. Dia telah berlatih dengan pahit. Namun, dia hanya berada pada tahap kematian mendalam yang awal. Namun, api kecil sudah melonjak ke tahap kematian mendalam yang sempurna. Meskipun ini sebagian karena tubuhnya yang bermutasi, itu masih membuatnya merasa tidak seimbang. Namun, Lindung dengan cepat memikirkan kekuatan tempur superiornya, yang jauh melebihi levelnya, dan merasa sedikit senang. Setidaknya menutupi sedikit celah, Lindung melambaikan tangannya setelah suaranya terdengar. Bola cahaya darah segera jatuh sebelum kemudian diraih oleh Little Flame. Namun, napas kaget keluar dari mulut Little Flame tepat saat dia akan memperbaikinya. Hah, Lindung mengangkat kepalanya dan menatap Little Flame. Little Flame meraih bola cahaya berwarna darah. Dia mengepalkannya dengan lembut dan mungkin untuk melihat cahaya darah naik dari bola cahaya berwarna darah. Cahaya tersebar sedikit demi sedikit sebelum menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Dan sepotong perunggu kuno berbentuk segitiga muncul. Sepotong perunggu ditutupi dengan warna hijau gelap. Itu tampak seperti kotoran yang tertinggal setelah berlalunya waktu. Samar-samar mungkin untuk melihat dua kata kuno di sudut keping perunggu. Barang, harta, Lindong meliriknya sebelum dia mengerutkan kening. Apa itu tadi? Api kecil menggosok keping perunggu kuno ini. Dia membelai dagunya sambil tampak tenggelam dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, tangannya akhirnya membanting bagian perunggu itu. Mata macannya berisi cahaya bersemangat saat dia menatap Lindong. Kakak laki-laki, aku tahu apa ini. Oh, Lindong mengangkat alisnya. Flame kecil membuka bibirnya menjadi senyuman.